Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi nih sama Manda dan Sanu Alhamdulillah masih bisa upload video baru ya teman-teman Kali ini aku mau share kegiatan aku uh, saat mudik Jadi ini aku seneng banget ya uh, Karena aku mau mudik ke Lampung Di H plus 3 lebaran kemarin Tuh ya udah ada pelangnya Lampung Jadi jalur kiri itu mau balik ke Palembang Dan jalur kanan ini ke arah Lampung Kalau dari Palembang ke Lampung lewat tol tuh Sekitar 4 jaman Tapi berhubung aku dari rumah mertua ya di Kayu Agung ke kampung aku. Jadi kan aku tuh Lampungnya di kotanya, sedangkan aku tuh mau ke kampung dulu ya, mau ketemu saudara-saudara silaturahmi -saudara, dan juga ziarah kubur e, ke tempat bapak aku gitu, teman-teman. Jadi e, jaraknya tuh deket ya dari rumah mertua aku tuh nggak sampai 2 jam udah nyampe. Karena kalau dari kampung aku ke rumah aku itu sekitar sejaman dan kalau dari Palembang ke tempat mertua aku tuh cuman sejaman gitu. Jadi total-total kita tuh jalan 4 jam ya kalau misalkan dari Palembang ke Lampung. Berhubung ini dari rumah mertua ke kampung Jadi cuma dua jam aja udah sampai Nah ini Sanum lagi tidur di belakang Biasa uh, kalau Sanum tuh Kalau jalan jauh selalu uh, aku gelar itu ya Kasur yang buat setrikaan itu Jadi dia bisa tiduran di belakang Karena mobil aku juga udah penuh banget Ini dia, udah sampai di kampung aku, udah ada pelangnya tuh yang warna hijau Gunung Batin tuh ya aku slow motion biar kelihatan. Jadi cepet banget, nggak nyampe dua jam kita udah nyampe dan ini langsung mau keluar tol dan keluar tolnya ini langsung di deket rumahnya Wah aku ya atau kakaknya dari ibu aku. Jadi kita mau e, mampir ke situ dulu. teman-teman sekarang kita udah sampai di kampung halaman tercinta nah ini tuh rumah uang aku jadi ini tuh kakaknya dari ibu aku yang pertama ya jadi kita mampir ke sini dulu karena emang pintu tolnya itu deket sama rumahnya uang aku dan ini aku juga mau keluarin ya bingkisan-bingkisan yang udah aku bingkis kemarin mau aku turunin di sini karena ada beberapa yang ke apa saudara aku yang datang ke sini jadi langsung aku kasihin biar mobil aku tuh nggak full lagi ya biar bisa napakin kaki karena bener-bener uh, full banget Jadi kaki kita tuh gak bisa napak ya untuk di belakang Ini juga udah ada ibu aku jadi ibu aku dari rumah naik bis gitu ya teman-teman ke kampung dan udah duluan nyampe ya ibu aku sama adik aku nanti pulangnya bareng aku karena kita tuh nggak nginep ya kita pulang nanti sorean gitu kalau udah silaturahmi ke tempat-tempat saudara ya udah maaf maafan lebaran gitu. Nah ini dia uwa aku yang pakai baju oranye lagi makan dan itu juga ada sepupu aku lagi bantuin. Jadi aku tuh kan uh, kemarin bawa empèk-empèk gitu ya teman-teman tapi aku tuh belinya langsung sekali banyak dan nggak dibagi-bagi gitu ya karena ya pikir aku taruh di satu rumah terus udah kita makan bareng-bareng gitu tapi katanya si Uwa aku tuh biar adil jadi dibagiin dikit-dikit gitu pakai pakai apa Mika lagi karena kebetulan ada ya Mikanya yang untuk temen aku itu udah aku pisahin ya emang aku beli udah aku pisah-pisahin untuk temen-temen aku nah ini untuk saudara aku aku belinya langsung Brek gitu beli se apa sekardus gitu dan ini ada tante aku juga nih tante aku yang dari Palembang datang juga dan Ternyata si tante aku juga bawa empe Jadi kita nanti bungkus-bungkusin lagi ya Katanya uh, kata uang aku tuh biar adil dapetnya Nah, di sini aku lagi salim-saliman sambil ini karena si empek-empeknya mau diselipin di dalam bingkisan aku. Jadi, di apa selipin gitulah ya, pakai mika di dalam biar gak rempong lagi, langsung dikasih gitu. Terus ini juga ada ibu aku dan tante aku ya lagi salim-saliman. Pokoknya di sini lumayan ramai sih ya, tapi emang belum semuanya dateng karena... Uh, udah lebaran ketiga ya Mungkin udah pada pencar-pencar gitu Ada yang kesana, ada yang kemari Tapi nanti kita bakal ngumpul-ngumpul lagi sih Sebelum aku pulang nah ini mempnya jatuh ya tadi karena nggak kenceng gitu karena di sini tuh super panas banget jadi aku tuh benar bener ya ampun keringetan banget ya tuh ya kayaknya baju aku udah kelihatan basah ya keringetan banget panasnya emang lagi cuacanya gitu ya teman-teman lagi cuaca lagi bener-bener panas ini kita mau silaturahmi juga ke rumah uh, kakaknya ibu aku juga yang nomor 2 emang rumahnya kalau di kampung kan tahu sendiri ya teman-teman deketan semua jadi ini tinggal ke samping aja ini udah ke Rumahnya ini ya Apa namanya uh, Om aku gitu ya teman-teman Kakaknya dari ibu aku Sini sih, kita nggak lama-lama ya, teman-teman, karena ini aku juga belum keliling ya, baru ke rumah uang aku sama ke sini aja. Jadi, yang penting udah salam-salaman, udah maaf-maafan gitu, udah lebaran lah ya. Intinya kayak gitu. Uh, jadi, nanti kita bakal keliling lagi karena aku juga nanti mau ziarah ke tempatnya nenek aku ya, nenek dan kakek aku. Aku manggilnya Siti dan Sidi dari uh, ibu aku gitu. Nanti juga aku bakal ziarah ke tempat bapak aku. Arah ya, ini nenek sama kakek aku ya, aku manggilnya Siti dan Sidi. Terus kita lanjut lagi ke rumah paman-paman aku. Intinya gitu ya. Nah, ini aku juga lagi sekalian bagiin THR karena nih bocilnya udah lumayan kumpul. Jadi yaudah, nih sekalian aja bagi bagiin THR gitu biar nggak lupa. Ini nggak kumpul semua sih ya, karena kan udah lebaran ketiga. Mungkin yang rame nya itu lebaran pertama, tapi nggak apa-apa yang seketemunya aja ya, teman-teman. Alhamdulillah, sih, ya, ini udah Kedapetan semua. Dan ini, aku nyuruh Sanum yang ngasihin, ya, karena biar dia belajar gitu, belajar untuk berbagi dari sejak kecil. Biar dia gitu yang ngasih-ngasihin, dia juga seneng gitu, ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi nih. Aku udah ada di kuburannya bapak aku, ya teman-teman. Nah, kuburan yang putih ini cuman kemarin tuh aku kelupaan banget, ya udah diwanti-wanti sama kakak aku buat tisu basah untuk ngelapin kuburan. Tapi aku lupa, karena ini tuh kita udah muter-muter, udah uh, ini ya keringetan gitu. Terus anumnya juga kayak gitu, <laughs> pokoknya udah siwak banget gitu ya bahasanya. Jadi aku lupa ya udah nih aku cuma bawa air aja minta sama tante aku, cuman bawa apa uh, air untuk ini ya untuk kubur. Jadi aku gak sempet untuk ngelap-ngelapin kuburannya, cuman cabut-cabutin aja atau gak bersihin uh, tanahnya. Aturan kan ya buat tisu basah ya, jadi ini bisa dielapin dan bersih lagi gitu kuburnya. Gak apa-apa lah ya yang penting kita uh, sampaikan doanya gitu ya untuk bapak aku. Terus juga nih untuk Ani. Aku, ya, aku manggilnya Anyi atau nenek aku dari bapak aku, nenek dan kakek aku semuanya udah gak ada semuanya, teman-teman dari bapak aku ataupun uh, ibu aku. Gak kerasa hari udah sore, kita langsung lanjut pulang ke rumah, ke rumah ibu aku ya yang di Kota Bandar Lampung. Nah, kita udah sampai di Kota Bandar Lampung karena aku kemarin itu gak nginep ya di kampung. Karena suami aku, si Papa itu, uh, apa namanya, tuh udah mau masuk kerja ya, teman-teman. Hari Rabu kan udah cuti bersamanya, udah habis Ya, jadi hari Senin kan aku pulang kampung. Selasa kita pulang ke rumah aku istirahat sebentar karena besokannya Papa langsung pulang lagi ke Prabu Muli. Langsung lanjut aja ya teman-teman. Ini aku udah sampai di rumah dan ini tuh keesokan harinya. Ini aku mau ke tempat teman aku ya karena sekalian mau nganterin uh, ibu aku tadinya itu ya mau berobat gitu. Terus kalian ngelewat, Yaudah ini aku mau ikut aja. Langsung aku mau anterin ini bingkisan yang udah aku buat uh, sama teman aku ya teman-teman mau ke rumah temen aku sebentar silaturahmi. Dan ini aku mau naik motor sama ibu aku. Ini karena motor aku yang satunya tuh lagi dipakai adik aku. Jadi kita pakai motor yang ini ini itu motor udah lama banget ya teman-teman. Ini aku lagi ngisi bensin dulu sebentar. Jadi ini tuh motor dari zaman aku masuk SMA ya. Waktu aku masuk negeri dibeliin sama ibu aku motor ini dan sampai sekarang masih ada ya sampai aku punya anak masih ada motornya. Jadi ini motor udah lawas banget ya. <guruh> Oke, sekarang aku mau otw dulu ke rumah temen aku. Nih, kita udah sampai di rumahnya temen aku atau kanca aku. Ini ketemu sama anaknya yang nomor dua. Jadi, temen aku sama anaknya udah pada dua semua, ya. Ih, si ganteng ini ya. Jadi, yang uh, yang pertama itu temennya Sanum. Nah, ini temenan udah dari bayi gitu. Nah, temen aku ini nih yang ini. <murutup> Setelah silaturahmi kesini, kita mau mampir dulu untuk beli krayon sanum karena sanumnya itu uh, pengen ngegambar. Dia kemarin lupa bawa ya krayon sama buku gambar, jadinya aku mau beliin dulu krayon sama buku gambar. Lanjut abis itu kita langsung anterin oma sekalian belanja untuk di warung ya, mau mampir gitu. Nah ini tadi beli si krayon sama buku gambarnya udah, tinggal nunggu oma selesai belanja di ujung sana ya, di seberang sana. Nah ini lagi beli telur. selesai belanja, ini aku juga mau ajak si oma untuk beli mixue dulu nah ini saya udah ngantri ya ternyata di sini tuh rame banget ya mixunya ini kita lagi pesen habis itu kita langsung pulang oke deh, sampai sini dulu vlog aku kali ini sampai jumpa di video aku selanjutnya bye bye, assalamualaikum